Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, ada mainan berlumpur! Kita bersihkan dulu, ya. Wow, eksavator! mantul widi-widi kereta api mantap Wow, mobil forklift sangat besar sekali, teman-teman! Kita langsung bersihkan, kita bongkar lagi, teman-teman! Wow, ada lagi mainan berlumpur kita langsung bersihkan wehehe mobil molen mantul mobil traktor sawah keren wow, kereta api Thomas mantap Mobil salender Kita langsung bersihkan Keren Wow Kita ambil dulu teman-teman Ini ada mobil mainan berlumpur Kita bersihkan lagi Wehehe, ini mobil towing mantap keren kita bongkar lagi teman-teman mobil pemadam kebakaran mantap wow mobil beko mantul mobil off-road keren kita langsung bersihkan jadi bersih mantap wow mobil pencapit kayu keren Wow, MotoGP Keren sekali ya teman-teman Mantul Mobil bus kita langsung bersihkan jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman mobil ambulan mantap Wow, mobil box kontainer. Sangat panjang. Widi-widi, mobil molen. kita langsung bersihkan mantul mobil monster keren sekali Wow, mobil bus tayo mantap! Mobil beko mantul, kita langsung bersihkan. Mantul Mobil truk Mantap Helikopter keren mobil militer roket mantul kita langsung bersihkan mantap keren Wow Mobil kebersihan Mobil balap Mantul Wow, mobil derek Kita langsung bersihkan Wow, jadi bersih Tinggal satu lagi Teman-teman Kita langsung bongkar Wow, mobil militer rudal Mantul Mobil beko Mantap Mobil molen kita langsung bersihkan, keren jadi bersih. Bersih, teman-teman! Bagus-bagus, mantul!